Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lili Susilawati dari kelas 12 IPS 2 Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pelajaran ekonomi Dan saya mengambil tentang kebutuhan ekonomi Kebutuhan ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia Dan berhubungan, berhubungan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi ekonomi berasal dari bahasa latin yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan, peraturan, dan hukum pengertian ilmu ekonomi dibagi menjadi lima. yang pertama kebutuhan menurut intensitasnya yang kedua kebutuhan menurut wa waktu yang ketiga kebutuhan menurut sifatnya yang keempat kebutuhan menurut Subjeknya dan yang terakhir, kebutuhan menurut wujudnya. Dan di sini, saya hanya akan menjelaskan uh, kebutuhan menurut intensitasnya saja. Yang pertama, ada kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pokok, uh, contohnya makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Yang kedua, kebutuhan sekunder adalah pelengkap dari kebutuhan primer, contohnya TV radio dan lain-lain yang ketiga, kebutuhan nultesier itu bersifat hanya kemewahan saja contohnya, perhiasan jam, kalung, dan lain-lain mungkin cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan kurang lebihnya, mohon maaf